Sebelum mengikuti pembelajaran, silakan mengerjakan asesmen yang positif dan kognitif berikut. Gambarkan perasaan kalian dengan emosi. Jika Anda mempelajari sesuatu yang baru, cara mana yang paling Anda sukai? A memberikan bahan untuk dibaca dan menunjukkan buku gambar atau objek tapi tanpa ada diskusi D. Si guru menjelaskan melalui diskusi dan Anda diberi kesempatan untuk bertanya tapi tak memberikan satu pun untuk Anda lihat, baca, dan tulis membiarkan Anda menulis, mengetik, atau membuat sesuatu dengan menggunakan tangan Anda. Jenis aktivitas apa yang Anda lakukan dalam waktu senggah? A, membaca buku atau majalah B. Mendengarkan pelajaran lewat acara radio atau mendengarkan bermain musik C. Menulis, menggambar Ngetik atau membuat sesuatu dengan pakai tangan Anda.